Kase, tau, dang, mener Halo semuanya Selamat datang dalam program video pendek pembelajaran bahasa Manado singkat yang diberi judul tahu taudang mener di pelajaran kita kali ini kita akan belajar kata baru yakni bagi. Bagi. Bage artinya hajar untuk bahasa asing memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung penggunaannya jadi, lebih baik kita langsung lihat contohnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata bagi, misalnya. Bagi, Jo Sama kelar ini. Hajar saja. Sudah hampir selesai ini. Keep it up. We almost done. Kan bareh. Masa gue, yo. Contoh lainnya. Tertabage ngana di situ kalau masih bab caparu nih. Akan hajar kamu jika kamu masih kurang ajar. I will beat you if you are still so cookie. Toshi noruna, janai itu bekarusulsa. Kata bagi ini lebih fleksibel dan sering digunakan dibanding kata seperti fulungku. Atau tumbuh Demikian pelajaran kita kali ini Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar Sampai jumpa di video berikutnya